Ya, Jadi oh, jadi pertama tentang beasiswa di perguruan tinggi negeri di Arab Saudi uh, Jadi bahwa pemberian, -pemberi, uh, pemberian beasiswa kepada mahasiswa internasional oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi itu dimaksudkan uh, sebagai layanan mereka kepada Islam dan Muslimin dan untuk saat ini ada sekitar 27 universitas negeri Arab Saudi yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional. Dan adapun mahasiswa Indonesia yang tersebar di, uh, di antara 27 universitas tersebut, sekitar uh, kurang lebih 10 universitas, jadi masih ada 17 universitas lain yang belum ada mahasiswa Indonesia. Jadi peluang untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan uh, diri di kampus Arab Saudi masih sangat besar. Adapun... Uh, Pemberian beasiswa juga merupakan visi dari Kerajaan Arab Saudi, yaitu visi 2030. Dan lanjut, um, mengapa di Arab Saudi? Jadi ini uh, slide yang ini dan yang slide sebelumnya saya ambil dari website Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Bahwa mereka memberikan alasan kenapa mahasiswa internasional uh, dapat, uh, perlu untuk mendaftar di ya, beasiswa di Arab Saudi. Yang pertama karena bahwa universitas di Arab Saudi masuk dalam daftar universitas terbaik dunia. Yang kedua pusat penelitian kampus-kampus di Arab Saudi juga uh, canggih. Lalu ada mahasiswa internasional yang berasal dari lebih dari 200 negara yang tersebar di seluruh kampus-kampus negeri di Arab Saudi. Lalu tim pengajar yang terkemuka juga berkualifikasi tinggi di berbagai disiplin ilmu, serta pendidikannya gratis tanpa biaya kuliah dan masih banyak keuntungan lainnya. Kemudian mendaftar, perihal mendaftar ke Universitas Arab Saudi juga saya mengambilnya dari website Kementerian Pendidikan. Yang pertama, pendaftaran melalui situs web universitas yang ingin dilamar atau melalui kedutaan besar Arab Saudi di negara pelamar. Namun khusus atau secara umum mahasiswa internasional itu hanya bisa mendaftar melalui situs website universitas seperti itu. Adapun contoh dari uh, mahasiswa negara tertentu yang uh, seperti Yaman, contohnya mereka hanya bisa mendaftar melalui kedutaan besar Arab Saudi di Yaman. Adapun untuk Indonesia, itu kita langsung mendaftar ke website kampus seperti itu. Dan kampus-kampus di Arab Saudi juga menerima pria dan wanita. Di berbagai spes, uh, spesialisasi bidang, kecuali kesehatan dan spesialisasi medis, jadi untuk teman-teman yang ingin uh, cita-citanya ingin menjadi dokter atau apa namanya uh, di bidang farmasi atau yang uh, di bidang medis, maka itu beasiswa tidak tersedia. Beasiswa tidak tersedia di bidang tersebut. Kemudian, program yang disediakan juga seperti uh, diploma bahasa Arab bagi penutur asing, lalu ada sarjana. Diploma tinggi, Adapun pun diploma tinggi, sejauh ini belum ada uh, mahasiswa internasional yang uh, mendaftar diploma tinggi, lalu magister dan doktor. Dan yang terakhir di sini, memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan. Nanti di slide berikutnya, insya Allah saya akan jelaskan uh, syarat dan ketentuan. Lalu saya mulai di kampus saya di king University. Pertama, uh, kampus saya ini berada di uh, distrik ya Distrik itu mungkin selevel seperti kecamatan, di Kota Jeddah, di Provinsi Mekah, jadi Kota Jeddah itu bukan provinsi jadi Kota Jeddah adalah salah satu kota yang berada di dalam Provinsi Mekah, seperti itu lalu di sini ada map yang saya sediakan jadi untuk teman-teman mahasiswa yang dilu, yang diterima dapat jika ingin mengadakan umroh atau ya biasanya umroh maka perjalanan dari asrama ke Masjidil Haram itu sekitar 55 menit dengan mobil dan perjalanan menuju Masjid Nabawi itu sekitar 5 jam juga dengan mobil, seperti itu. Jadi uh, di sini lagi jarak uh, kampus dari pusat kota sekitar 13 km dan jarak kampus dari pesisir laut merah sekitar 15 km. Padahal sejarah singkat uh, King Abdelazis University bahwa KAU, King Abdelazis University singkat KAU itu diambil dari nama Raja Abdul Aziz namanya adalah Abdul Aziz Al Saud. Beliau ini adalah pendiri Daulah Saudi ketiga. Di mana sedikit cerita tentang sejarah bahwa sebelum terbentuknya kerajaan hari ini yang disebut Mamlaka atau Kingdom Saudi Arabia, dulu hanya bernama Daulah Saudi. Daulah Saudi pertama, Daulah Saudi kedua dan ketiga. Daulah Saudi pertama dan kedua runtuh dan Daulah Saudi ketiga yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz ini terus berdiri hingga pada saat hari ini yang gimana pada tahun 1932 Daulah Saudi ketiga tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Arab Saudi atau bahasa Arabnya Mamlakah Mamlakatul Arabiatus Suwadia dan juga uh, beliau ini dijuluki sebagai Raja Hijaz yaitu uh, Hijaz itu meliputi wilayah Mekah, Madinah, Tabuk dan Yanbu serta beliau juga dijuluki sebagai Sultan Najd itu wilayah di sekitar Riyadh ibukota. ibu kota Lalu uh, KAU itu adalah singkatan dari Campus University dan nama lainnya disebut juga Jamiah Muassis. Jamiah itu adalah universitas, Muassis itu adalah pendiri. Dan kampus didirikan tahun 1967. Saat ini memiliki satu kampus utama di distrik Sulaimania dan satu kampus cabang di Robik Jadi Robik ini juga kota kecil dari uh, jauh dari uh, kampus utama. Itu pun ada pun dana sekitar satu miliar US dollar. Ada bidang yang bidang Uh, studi yang tersedia, ekonomi, seni, komaniora, sains, dan teknologi dan uh, dan apa namanya mahasiswa yang tersedia uh, pro program yang tersedia, diploma S1 S2 dan S3 serta terbuka bagi laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, jadi tidak khusus kepada uh, muslim saja seperti itu kemudian mengapa pilih uh, kuliah di KAU, maka Uh, di sini saya mengambil uh, ranking KU di berdasarkan top universities yang saya ambil di tahun ini, uh, yaitu berada di 109 uh, peringkat dunia serta uh, menurut The World University Rankings itu 201 sampai 200, eh, 250. Adapun kalau saya pribadi kenapa kuliah di KU sebenarnya uh, karena saya lulusnya di KAU, saya diterimanya di KAU. Karena pada saat itu saya mendaftar di empat Universitas Arab Saudi. Uh, tujuan utama saya yaitu kampus UIM Madinah dan Umul Qura. Tetapi dua kampus ini saya tidak lulus. Saya tidak lulus. Dan pada saat itu uh, saya juga mendaftar di waktu yang sama di Universitas Raja Saud di Riyadh dan juga Universitas hingga Belazis di Jeddah. Dan... Akhirnya saya hanya diterima di di Carlos University. Jadi kayak gitu. Jadi dulu tidak ada banyak info yang saya tahu tentang di KAU. Cuman sebagai antisipasi saja kalau saya tidak diterima. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada karena KAU itu rankingnya baik atau enggak. Jadi cuman antisipasi jika kalau saya tidak diterima di UIN uh, Madinah atau di Mulkuro. Adapun jika teman-teman yang ingin mengetahui banyak info tentang beasiswa umum di Arab Saudi teman-teman bisa mengunjungi uh, di Facebook mahasiswa Indonesia KSA atau PPMi Arab Saudi atau Instagram PPMi Arab Saudi. Adapun untuk informasi umum beasiswa di KAU, teman-teman bisa mengunjungi uh, Facebook PPMi Jeddah lalu uh, Instagram PPMi Jeddah dan PP, atau website jeddah..id Oke. Okay lalu fasilitas utama uh, untuk mahasiswa S1 penerima beasiswa uh, diploma jenis satu di sini yang pertama uh, beasiswa itu gratis dan diberikan uang saku uh, per bulan uh, antara 840 real Saudi sampai 990 tergantung jurusan dan program untuk mahat lugo atau diploma barat Arab dan fakultas um, Sen uh, seperti bahasa Arab, syariah atau yang uh, sosial, sastra itu uang sakunya adalah sekitar 840 real Saudi Adapun sains, engineering dan yang uh, di bidang seperti itu diberikan beasiswa 990 real Saudi per bulan Juga diberikan asrama gratis uh, di mana asrama ini untuk asrama mahasiswa itu 3 km di luar kampus, ada pun masyarakat mahasiswi itu di dalam kampus juga diberikan tunjangan uh, perjalanan tahunan yaitu uh, tiket pesawat uh, pulang dan pergi dan untuk uh, kampus di KAU itu mereka memberikan tiket pesawat dari Jeddah terus Jakarta terus Jakarta sampai bandara terdekat rumah gitu contohnya kalau saya uh, Turunnya di, saya berasal dari oh, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Jadi kalau saya pulang, saya uh, diberikan tiket Jeddah, Jakarta, Saudi Airline, terus Jakarta, Makassar, Garuda, terus Makassar, Sugimanuru. Itu bandara di kampung saya. Seperti itu. Juga baliknya nanti seperti itu. Jadi kampung, terus Makassar, Makassar, Jakarta, Jakarta ke Jeddah. Juga ada bos asrama, Uh, pulang pergi juga gratis, serta asuransi kesehatan penuh. Uh, mungkin ini contohnya seperti, kemarin ada teman dari Afrika, dia uh, sakit di operasi usus buntu, itu di rumah sakit kampus, atau rumah sakit pemerintah, gratis. Atau kemarin istri, ada istri mahasiswa yang melahirkan juga, dirawat di rumah sakit, gratis. Kemarin juga sempat ada pertandingan bola, terus cedera patah kaki, jadi juga di, uh, di, di apa, dir, dirawat gratis, seperti itu. Lalu fasilitas penunjang lain, teman-teman uh, yang diterima di KAU atau secara umum di kampus-kampus Saudi, teman-teman uh, bisa uh, ibadah haji umroh atau ziarah Masjid Nabawi. Teman-teman juga bisa apply visa keluarga untuk ibu dan ayah. Biasanya teman-teman mahasiswa itu apply pada saat uh, graduate atau saat Uh, apa namanya, di, uh, acara uh, kelulusan gitu juga diberikan uh, hadiah 1000 real per bulan bagi mahasiswa berprestasi yaitu di mana apabila IPK dalam dua semester berturut-turut itu 4,5 sampai 5,0 karena uh, untuk di KAU itu mengabdosi uh, men uh, menerapkan uh, sistem uh, IPK itu standar 5,0 seperti itu ada ini fasilitas yang lain seperti berkuda olahraga gym perpustakaan juga masjid masjid ada masjid kampus dan masjid asrama kolam renang dan uh, sepak bola dan lain-lain lanjut terus uh, saya mau cek dulu suara saya jelas enggak tes masuk uh, bang jelas ya suara saya oke jelas. jelas. oke okay, selanjut. Okay, selanjut lagi dan sekarang saya sedikit berbicara tentang fakultas. Di sini saya tidak akan uh, membacakan satu persatu karena sangat banyak. Yang saya ingin uh, tekankan uh, di sini teman-teman bisa lihat uh, yang berada di kolom biru dan kolom kuning serta uh, yang berhuruf warna putih serta warna merah. Jadi di sini saya sudah kasih keterangan bahwa jurusan-jurusan uh, yang berada di dalam kolom biru itu hanya untuk... Uh, siswa yang SMA-nya jurusan IPA atau yang yang SMA-nya mereka punya pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, kayak gitu. Adapun yang kuning itu uh, bisa dipilih untuk IPA IPS dan bahasa, oke. Okay. Adapun yang warna huruf warna putih itu hanya di, bisa dipilih untuk laki-laki dan perempuan. Adapun uh, contohnya di sini ilmu politik yang berwarna merah. Ini hanya bisa dipilih untuk laki-laki, jadi perempuan nggak bisa pilih. Contoh lagi di sini fakultas teknik, jadi teknik penerbangan, teknik kimia, material, sipil dan lingkungan, dan semua yang berwarna merah ini hanya untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan teknik elektro, komputer dan teknik industri kayak gitu. Di sini lagi ada fakultas ilmu kebumian berwarna merah hanya untuk laki-laki. Adapun untuk fakultas seni dan humaniora. Di sini kebanyakan mahasiswa internasional belajar seperti ada fakultas syariah dan studi Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan lain-lain. Teman-teman bisa uh, lihat langsung di website kampusnya. Lalu di sini ada fakultas hukum, hanya ada satu jurusan yaitu sistem sistem hukum. Saya kurang paham juga. Uh, lalu lanjut lagi, di sini fakultas, uh, fakultas meteorologi dan lingkungan dan pertanian lahan kering juga hanya untuk laki-laki yang SMA-nya jurusan IPA. Terus di sini roadmap maksudnya uh, proses kita menempuh pendidikan S1 diploma atau S1 di Arab Saudi. Saya akan jelaskan di slide berikutnya biar lebih detail. Oke, okay, jadi di sini ada saya bagi dua, ada yang di sebelah kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri ini, uh, jadi yang warna garis biru putus-putus ini perjalanan dari negara kita. Jadi untuk yang di kiri dan di kanan ini mereka sama-sama diterima di Mahat Lugo atau di penuh bahasa Arab, jadi gitu. Tetapi perbedaannya yang di kiri ini dia ingin masuk jurusan selain Syariah. Adapun yang di kanan dia ingin masuk jurusan Syariah. Maka ada perbedaan uh, di situ. Ada perbedaan serta durasi pendidikannya kayak gitu. Jadi di sini saya beri uh, catatan bahwa untuk program Mahat Lugo itu minimal satu tahun maksimal 2 tahun dan uh, program pendidikannya itu 4 tahun sampai lima tahun programnya satu empat tahun dan lima tahun jika digabungkan untuk yang mahasiswa yang diterima di Mahat terus ingin jurusan selain Syariah itu total durasinya paling sempat lima tahun paling lambat tujuh tahun kayak gitu. Adapun Mahasiswa yang diterima di Mahat lugo, terus lulus Mahat lugo dan ingin masuk Syariah, maka dia bisa uh, seperti ini kurang lebih sama paling cepat lima tahun, paling lambat enam tahun kayak gitu. Uh, saya lanjut lagi. Adapun yang uh, di slide yang ini, teman-teman atau calon mahasiswa yang diterima langsung S1 atau yang mereka yang mereka pada saat mendaftar memilih jurusan langsung program S1. Adapun jika dia memilih jurusan S1 dan ingin masuk jurusan selain Syariah, jika seperti ini dia dari negaranya terus langsung masuk tahun persiapan. Tahun persiapan uh, nanti saya jelaskan seperti apa itu tahun persiapan. Okay. Adapun durasinya, durasi itu 4 tahun sampai lima tahun. Adapun uh, di sebelah kanan sini yang ingin yang ingin masuk S1 terus dia uh, ingin syariah maka dia bisa langsung masuk ke pilih jurusan. Jadi rutenya dari negara dia terus wawancara, lulus wawancara terus masuk jurusan syariah. Jadi ada bedanya antara yang masuk di tahun persiapan dan yang masuk-masuk ke jurusan akan lebih uh, akan lebih cepat. Kita lanjut lagi uh, di sini ada kabar baiknya karena sebagian teman-teman yang ingin masuk ke kampus Saudi khususnya program yang satu mereka mengeluh karena terlalu lama untuk menyelesaikan program S1. Kabar baiknya adalah tahun ini Kementerian Pendidikan Arab Saudi uh, membuat aturan baru tentang durasi uh, berkuliah di S1 di Perguruan Tinggi Negeri di Arab Saudi. Jadi, untuk tahun ini uh, dalam satu tahun ajaran terdiri dari tiga semester. Dan satu semester terdiri dari tiga 13 pekan atau Uh, sat, uh, tiga bulan satu pekan jadi yang awalnya empat tahun pendidikan karena hanya ada satu tahun hanya dua semester ketika diterapkan sistem yang baru ini itu bisa diselesaikan dengan dua tahun enam bulan jadi bisa lebih cepat kayak gitu jika tidak ada uh, kendala atau remedial atau lain-lain Adapun yang lima tahun bisa diselesaikan dengan tiga tahun tiga bulan kayak gitu Adapun pun yang di sini ini saya ambil dari website Kementerian Pendidikan. Ini adalah jadwal, atau ya jadwal kalender akademik untuk tahun ini. Di sini saya karena bahasa Arab jadi saya kasih keterangan semester 1, semester 2, semester 3. Jadi dalam satu tahun ada 3 semester. Kayak gitu teman-teman, ini kabar baik sekali. Okay. Di sini saya jelaskan sedikit tentang tahun persiapan. Jadi secara umum untuk kampus di Saudi ada yang namanya tahun persiapan. Tapi saya kurang tahu di kampus-kampus lain. Untuk di KAU sendiri, tahun persiapan itu adalah tahun pertama bagi mahasiswa yang ingin yang ingin memulai program S1 Jadi setiap mahasiswa ingin memulai program S1 di KAU harus melewati tahun persiapan ini Namanya kalau bahasa Arab sangat tahdhiriyah. Kecuali mereka yang ingin masuk fakultas syariah itu mereka bisa skip tahun persiapan Jadi durasinya satu tahun dan satu tahun ini termasuk dari total program uh, sarjana tersebut. Misalkan total program sains di Fakultas Sains 4 tahun, satu tahun di tahun persiapan plus 3 tahun di Fakultas Sains kayak gitu. Jadi dia bukan tambahan gitu, dia termasuk dalam uh, program uh, sarjana tersebut. Adapun di sini untuk tahun persiapan itu ada dua jalur. Sebenarnya ada tiga jalur. Jalur sains, jalur sastra, dan jalur, uh, namanya jalur sihir atau kesehatan. Cuman karena kesehatan kita tidak bisa masuk, jadi saya bahas dua saja. Jadi, di tahun persiapan itu terdiri dari dua semester, di setiap semester uh, kita akan menyelesaikan mata kuliah, ini ada tujuh. Dan jalur sains itu dimasuki, hanya bisa dipilih oleh mahasiswa SMA yang jalurnya, uh, yang jurusannya IPA pun jalur sastra ini, itu bisa dipilih yang IPA, IPS, atau bahasa. Mereka bisa pilih jalur sastra. Dan di sini memiliki perbedaan. Di sini ada, uh, mungkin saya tidak perlu bacakan satu-satu ini. Namun tujuan dari tahun persiapan ini untuk membimbing mahasiswa ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan keterampilan mereka. Jadi pada saat teman-teman memulai kuliah S1, contohnya saat saya lulus Mahathlugao terus, saya diterima di S1, saya memulai program S1, di tahun persiapan ini kita belum memilih jurusan. Bahkan tahun persiapan ini kita sangat berkompetisi dengan dua ribuan atau lebih mahasiswa internasional, adapun mahasiswa lokal. Karena kita saling memperebutkan kursi untuk masuk ke fakultas. Jadi tujuan dari uh, di, uh, tujuan dari tahun persiapan ini kayak gitu untuk melihat kemampuan siswa, Apakah dia pantas untuk memasuki fakultas kedokteran misalkan, atau engineering, dan lain-lain. Dan uh, itu ditentukan berdasarkan IPK uh, siswa tersebut selama dua semester di tahun persiapan, kayak gitu. Lalu di tahun persiapan juga ada yang namanya kelas bahasa Inggris. Itu satu paket, satu paket. Kelas bahasa Inggris juga sebenarnya ada lima jenis, tapi di sini... Ada dua jenis yang saya masukkan karena hanya yang akan dilewati oleh mahasiswa internasional. Apakah ELIS, yang di sini yang saya tulis ELIS, kelas bahasa Inggris yang ELIS, atau yang atau yang ELIA. Gitu. Jadi, untuk kelas bahasa Inggris ini, itu cukup memakan waktu karena selain kita belajar mata kuliah yang tujuh ini, kita juga belajar bahasa Inggris selama dua setengah jam tiap hari. Mulai dari hari Ahad sampai hari Kamis. Jadi, uh, saya jelaskan dulu, ELIS itu ditunjukkan kepada siswa yang ingin masuk fakultas di KAU di mana bahasa Inggris adalah satu-satunya atau bahasa pengantar utama. Ini termasuk contohnya fakultas kedokteran, sains, dan teknik di mana bahasa Inggris sangat menentukan. Jadi, kita harus menyelesaikan program ini atau harus lulus atau kita harus memiliki Tofel. Di sini saya sudah uh, ada kolom di atas sebelah kanan untuk mengskip uh, kelas bahasa Inggris ini. Kita bisa skip uh, kelas Alice ini yang Alice jika kita memiliki nilai I IELTS minimum 5.5 atau TOEFL IBT minimum 59. Adapun kelas uh, yang EL ELIA ini itu uh, kepada ditujukan kepada siswa yang ingin masuk selain jurusan uh, bahasa Inggris, eh, selain jurusan kedokteran, engineering dan sains. Contohnya mereka ingin masuk ke fakultas atau jurusan uh, hukum atau jurusan uh, bahasa Inggris misalkan seperti itu. adapun uh, untuk men skip uh, kelas uh, bahasa Inggris yang IELTS, IELTS ini teman-teman uh, harus memiliki nilai IELTS 5,0. Dan TOEFL IBT-45, seperti itu. Adapun uh, kalau kita lulus dari IELTS ini, itu tujuannya atau minimal kemampuan bahasa Inggris kita adalah level B1, kayak gitu. Jadi saya lanjut lagi. Adapun di sini uh, pendaftaran mahasiswa baru, untuk di kampus di Arab Saudi, untuk uh, S1, secara umum itu dua kali penerimaan. Jadi, dalam satu tahun dua kali penerimaan, biasanya penerimaan dibuka uh, bulan Mei dan Juli seperti itu, atau di bulan September sampai November. Namun, karena kemarin uh, sempat uh, pandemi, jadi kadang uh, pendaftaran itu tertutup seperti itu. Teman-teman, adapun di sini untuk aplikasi secara online, teman-teman uh, bisa mengakses link yang di sini untuk program diploma, adapun untuk program S1 itu teman-teman bisa mengakses yang ini. Lalu untuk jenjang pendidikan, yaitu tadi saya sudah sebutkan diploma bahasa Arab maksimal 2 tahun, S1 itu 4 tahun sampai 5 tahun. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang saya beri tanda bintang ini adalah yang uh, yang wajib. Yang pertama paspor, kita harus buat paspor, terus paspor wali atau bagi akhwat, bagi calon mahasiswi. Terus transkrip nilai dan ijazah SMA atau sederajat. Terus di sini yang dilegalisir oleh empat lembaga. Tapi nanti uh, dilegalisir ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus. Adapun untuk mendaftar itu tidak perlu dilegalisir. Juga ada CV, ada foto pribadi, juga ada sertifikat bahasa Inggris. Di sini sertifikat bahasa Inggris, ini opsional tetapi semakin kita melengkapi dokumen, maka semakin besar peluang kita untuk diterima. Dan di sini ada persyaratan umum, yaitu umur ijazah SMA tidak lebih dari 3 tahun, dan nilai rata-rata ijazah SMA atau sederajat minimal baik, yaitu 70 ke atas, lalu masa berlaku paspor minimal 2 tahun pada saat mendaftar, Lalu bagi mahasiswi ini memiliki mahram atau wali yang tinggal di Arab Saudi bisa untuk kakaknya yang sedang berkuliah atau mungkin orang tuanya yang bekerja dan di sini ada tutorial pendaftaran diploma atau S1 untuk laki-laki dan perempuan teman-teman yang mencari tahu bagaimana cara mendaftar di KAU bisa langsung melihat di sini melihat di YouTube di PPMI Jeddah. Judulnya webinar mengenal Kinga belazir Teman-teman bisa langsung mengecek di sini. Adapun catatan sedikit eh, dokumen dapat berubah tiap tahun. Dan legalisir di empat lembaga yaitu Kedutaan Besar Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Ini tergantung dari jurusan atau tergantung dari sekolah kita Kalau SMA atau sederajat kita dilegalisir ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kalau alia atau yang sederajat itu dilegalisir oleh Kementerian Agama Tetapi ini juga tergantung dari aturannya tiap tahun bisa berubah Dan durasi pendaftaran hingga pengumuman kelulusan Itu paling cepat kita mendapat email dinyatakan lulus itu 6 bulan Dan paling lambat itu bisa bertahun-tahun Bisa satu tahun bisa 2 tahun dan setelah kita diterima, mendapat email selamat Anda diterima, maka kita menunggu lagi tiga bulan untuk penerbitan visa dan keberangkatan, seperti itu. Jadi memang uh, untuk kampus di Arab Saudi sangat lama. Adapun untuk kampus atau fakultas yang saya sedang uh, belajar sekarang, saya belajar di Faculty of Computing atau Fakultas Komputasi dan Informasi Teknologi. Uh, sedikit tentang fakultas ini, ada tiga departemen yaitu Departemen Ilmu Komputer, Departemen Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi. Dan dulu, fakultas ini sebelum terbentuk, hanya ada satu Departemen Ilmu Komputer yang berada di bawah Fakultas Sains. Nanti tahun 1985, fakultas independen sendiri dari Fakultas Sains selalu berdiri Fakultas FCIT ini. Adapun untuk ranking FCIT, itu untuk berdasarkan Top University cukup baik, Uh, berdasarkan subjek, yaitu berada di peringkat 59 uh, dunia. Terus uh, yang tadi saya sempat cerita tentang uh, tahun persiapan, maka ketentuan penerimaan untuk fakultas uh, fciit ini, jika teman-teman lulus tahun persiapan, maka mata kuliah CPIT 110, ini fakul uh, mata kuliah uh, belajar pemrograman Python, itu minimal 75 atau lebih. Dan matematika atau kalkulus 1, itu minimal 75 atau lebih. Dan um, untuk bahasa Inggris, teman-teman yang mengambil kelas bahasa Inggris, itu bahasa Inggris level 4, minimal 80 atau lebih. Adapun teman-teman yang misalkan ingin transfer fakultas, contoh dari fakultas sains ke fakultas FCIT, itu standar uh, kriteria, atau persyaratannya adalah seperti ini. Uh, untuk mat uh, mata kuliah, pemrograman Python itu 80 ke atas, matematika 85, dan bahasa Inggris level 4 itu 85. Dan di sini tentang program uh, ketiganya ini, itu total uh, pendidikannya ditempuh selama 10 semester, total kreditnya ada 140 atau SKS, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, kecuali untuk mata kuliah bahasa Arab dan pendidikan Islam. Dan untuk masa, bahasa Arab itu ada empat. Bahasa Arab 1, 2, 3, 4. Dan pendidikan Islam itu ada tiga. Namanya uh, Sakhova Islamia 1, 2, 3. Lalu uh, di sini kemarin saya sempat membuat survei untuk uh, kepada teman-teman saya yang pernah lulus dari Mahatbubo dan sekarang sedang belajar S1. Baik uh, mahasiswi dan perempuan. Saya menanyakan... Kira-kira faktor apa saja yang menjadi sebab teman-teman itu, teman-teman saya itu diterima. Lalu mereka memberikan nilai dari 0 sampai 10. Jadi untuk di sini teman-teman bisa lihat, jadi ya faktor pertama di sini adalah informasi. Jadi dari 21 orang, itu kebanyakan mereka memilih memberi nilai 6, 8, 9, 10, bahwa informasi itu penting. Jadi untuk... Pencari beasiswa, maka informasi itu sangat penting. Maka teman-teman yang ingin mencari beasiswa, diusahakan searching dulu, terus bertanya kepada mahasiswa yang sedang belajar seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang sekolah atau pondok pesantren. Maka di sini agak teman-teman bisa melihat ada yang ber, ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang memberi nilai lima atau mungkin aja. Dan mayoritas berada memberi nilai di atas uh, 6, 7, sampai 10. Teman-teman bisa, uh, mungkin bisa menyimpulkan sendiri dari uh, data ini. Untuk ada pun untuk nilai rata-rata rapor SMA, itu sangat menjadi faktor kelulusan kita berdasarkan teman-teman uh, yang saya yang sedang berkuliah di sini. Teman-teman bisa lihat uh, mayoritas uh, nilai 5 sampai 10 itu mayoritas. Hanya ada satu orang yang mengatakan, uh, Enggak penting gitu. Tapi ya lagi-lagi nilai raport, jadi sangat penting. Lampuan bahasa Arab. Jadi ini agak e, banyak pertanyaan, apakah kita harus bisa bahasa Arab? Jadi ada delapan orang dari 20 orang, atau kita lihatnya dari 0 sampai 3, jadi totalnya ada sekitar 12 orang, itu mengatakan nggak perlu, atau enggak penting untuk bisa berbahasa Arab agar diterima di KAU. Dan yang lain sisanya memberi e, 3 orang, 5 Mungkin kayak kayak gitu. Jadi intinya bahasa Arab enggak terlalu penting. Ada pun sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris di sini nilai 3 sampai 7 yang mendominasi. Dan ada juga nilai nol yang sangat uh, sepakat mereka bahwa uh, sertifikat bahasa Inggris nggak perlu. Tetapi sarannya apabila sertifikat bahasa Inggris dibutuhkan, diusahakan teman-teman mengisi. Seperti itu. Lalu usia. Faktor usia di sini... 8 orang memilih nilai 5 yaitu ya bisa jadi ya cukup-cukup menjadi apa faktor dan sisanya memilih 6, 7, 8, 9, 10 ini mayoritas jadi dulu aturannya mahasiswa, calon mahasiswa di atas 25 itu tidak bisa tetapi tahun ini aturannya adalah uh, usia ijazah SMA Ujian, usia ijazah SMA yang tidak boleh lebih dari tiga tahun kayak gitu. Lalu faktor-faktor lain yang yang belum saya sertakan. Jadi teman-teman yang responden itu mereka juga menuliskan seperti kelengkapan berkas walaupun berkas yang diminta hanya opsional usahakan tetap dilengkapi. Lalu ada yang ada juga yang menuliskan surat rekomendasi dengan nilai 8, artinya sangat penting gitu. Lalu mempunyai CV yang sopan dan menarik, rekomendasi dari lembaga atau tokoh Sertifikat prestasi seperti hafalan Qur'an, matan, sanat Qur'an, dan lain-lain. Lalu di sini pengisian data form pendaftaran yang peneliti dan benar serta sertifikat pendukung. Lalu di sini ada ridho orang tua nilainya 10. Gitu. Terus ada doa dan kelengkapan berkas. Terus ini ada sering-sering cek email dan jangan sampai lupa karena pengumuman hanya lewat email. Jadi ini betul pengumuman untuk BKU hanya lewat email. Terus tas rekomendasi, di sudah. Usaha doa, sudah. Terus uh, di sini surat rekomendasi, sudah. Dan yang terakhir, saya tidak bisa mengetahui faktor kriteria karena memang sangat random ketika uh, kita juga nggak tahu diterima karena apa. Tapi paling saya percaya kalau faktor lulus itu kelengkapan berkas, pendaftaran serta CV yang bagus. Jadi itu dari teman-teman saya yang pernah uh, atau sedang berkuliah di program S1, eh, diploma ataupun S1. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman jika ingin mendaftar di eh, program S1 di KAU. Sudah pun itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi saya balikin eh, ke Mas Ripto.